cara mengatur diafragma sangatlah mudah cukup kalian tahan tombol AV ini dan kalian putar kelihatan ya gerak ya semakin kecil diafragmanya maka semakin terang semakin kecil diafragmanya maka semakin mendapatkan bokeh yang tinggi ya yeah semakin besar geofragmanya maka hasil yang didapatkan semakin tajam semakin tajam tapi tidak ada bokehnya seperti itu jelas ya jika teman-teman ingin hasil yang bokeh misal pakai lensa fix atau pakai lensa yang bukaannya besar maka teman-teman maksimalkan lensa itu dengan memakai F yang terkecil untuk mendapatkan hasil bokeh yang maksimal jika F ini kecil maka bukaannya besar jadi angkanya jika semakin kecil maka semakin besar jika angkanya semakin besar maka semakin kecil bukaannya seperti itu oke okay. uh, kalau di kamera 700D ini kayaknya bisa dilihat Coba ya kita cek ada tutup kan ya yeah. ketutup uh, ke buka nah disitu ini uh, F22 maka bukaannya kecil seperti itu jika kita Fnya kita kecilkan Fnya kita kecilkan 5,6 Coba maka seberapa Oh, maka semakin besar ya, yeah, itu kelihatan. Ini bukaan 8 seperti ini, kita bukaan 22 maka seperti ini. Oh, sangat kecil kan ya? Yeah, kelihatan jika bukaan 6,3 coba kelihatan nggak Kelihatan enggak? Hampir enggak kelihatan ya, jadi semakin... Kecil angkanya maka semakin bukaannya lebar. Semakin bukaannya lebar maka semakin cahaya yang didapat semakin banyak. Jadi hasilnya cerah. Jika bukaannya semakin kecil dengan tandanya di sini itu eh, angkanya semakin besar. Semakin besar seperti ini maka bukaannya sangat kecil ketika bukaannya sangat kecil, menangkap cahaya yang sangat rendah, maka hasilnya gelap biasanya bukaan besar maksudnya, bukaan besar digunakan untuk bokeh untuk bukaan kecil digunakan untuk foto bersama, agar hasilnya fokus semua jika teman-teman foto bersama memakai diafragma yang bukaannya besar, f-nya kecil maka